perhatian para pengguna jalan raya berusaha untuk bahwa sesuai dengan jadwal senggang nomor dua 20 tahun dua ribu tujuh tentang kereta api bahwa semua pemakai jalan raya yang hendak melintas jalan kereta api wajib mendahulukan lewatnya kereta api palang pintu perlintasan bukan alat Woo! <laughs> Para pengguna jalan raya perlu diketahuikan bahwa dengan undang-undang nomor 23 tahun 2007 tentang kereta api, ya. bahwa setiap pengguna jalan raya yang tidak melintas jalan kereta api wajib mendahulukan lewatnya kereta api. Palang pintu perlintasan.